Di setiap video akan ada dana kaget. Link daget ada di deskripsi video. Jumlah banyaknya slot daget berdasarkan jumlah like video sebelumnya. Contoh, misalnya video sebelumnya itu mencapai 100 like, ada dana kaget 75 dana kaget ya. 200 like, yaitu 100 slot dana kaget, 300 like, 200 dana kaget, 500 like ada 400 dana kaget. Jadi kalian like aja sesuai yang kalian butuhkan. Ya, untuk slot dana kaget itu sesuai dengan like yang kalian berikan. Oke, jadi seperti itu. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channelnya mencari gratisan Di video kali ini Mimin akan mereview sebuah garapan ataupun aplikasi terbaru Penghasil uang dan penghasil saldo dana Jika teman-teman nanti tertarik silahkan teman-teman download saja Atau daftar dengan link yang telah kami lampirkan di deskripsi tapi sebelum kalian ingin bermain di dalam aplikasi ini supaya kalian tidak gagal paham bisa kalian tonton dulu video ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham jika teman-teman sudah menonton videonya dan sudah paham cara menyelesaikan misi-misinya barulah kalian bermain dan berpikir jika ingin bermain nah sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya setiap hari kami mengupload video dan membagikan rezeki berupa dana kaget di deskripsi video yang bisa teman-teman ambil Jadi jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, klik di bagian semua agar kalian mendapatkan notif apabila ada video-video terbaru Dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar kalian selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini Dan agar kalian tidak ketinggalan anak kaget yang ada di channel ini oke gak selama lama kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya oke teman nama aplikasinya yaitu angker teman-teman ya aplikasi ini baru saja rilis pada hari ini dan aplikasi ini itu sekarang mengadakan hadiah pendaftaran Untuk yang baru daftar nanti dapetin saldo 100.000 Nah untuk saldo 100.000 ini tidak bisa kita tarik menjadi uang Melainkan kita gunakan untuk bermain menyelesaikan misinya Karena setiap hari nanti kita dapetin Rp ribu rupiah. Nah, penghasilan setiap hari itulah yang bisa kita kumpulin dulu ketika nanti sudah mencapai minimum penarikan, barulah kita bisa langsung melakukan penarikan. Kita klik di bagian konfirmasi, kemudian kita bisa klik di bagian menu saya yang berada di bawah pojok kanan. Untuk mendaftar terlebih dahulu, kalian bisa klik di bagian daftar yang berada di atas. Di sini ada menu daftar, kita bisa tap terlebih dahulu nah lalu teman-teman bisa langsung mendaftar menggunakan email atau daftar menggunakan nomor HP kita bisa daftar menggunakan nomor HP silahkan masukin nomor HP kalian yang ada di atas jika sudah Nah kemudian teman-teman silahkan klik di bagian ini Masukin kata sandi baru Ulangi lagi kata sandi yang di atas ke bagian konfirmasi kata sandi Dan yang terakhir di sini ada kode CAPTCHA atau kode verifikasi Yang bisa kalian salin di bagian ini ya Oke jika sudah teman-teman bisa klik di bagian daftar yang berada di bawah Jadi seperti itu Untuk cara daftar di dalam aplikasi angker ini ya Oke okay, teman kita sudah berhasil ber mendaftar dan sudah masuk ke beranda aplikasinya. Di sini jika kalian ingin mendownload aplikasinya, silahkan teman-teman klik di bagian apps ya untuk mendownload aplikasinya jika ingin menggunakan versi aplikasi. Nah tadi pengguna baru dapat 100.000 teman-teman tapi untuk 100.000 nya tidak akan muncul di bagian ini Jadi untuk bonus daftar 100.000 itu hanya bisa digunakan untuk membeli mesin penambang gratis Dan untuk mesin penambang gratis itu untuk perharinya kita dapat 9.000 rupiah Nah Pendapatan per hari itulah yang nanti yang bisa masuk ke saldo kalian yang berada di sini. Jadi seperti itu teman-teman. Dan di sini cara mengaktifkan misi gratisannya kita bisa klik di bagian produk. Nah di bagian produk ini ada beberapa misi-misi yang bisa teman-teman beli atau ambil. Nah di sini ya untuk pengguna baru kan dapat 100.000 nah, ini kalian bisa klik aja di bagian mencoba yang secara gratis ya. Karena untuk perharinya kalian dapatin saldo sekitar Rp9.000, teman-teman ya. Kita klik mencoba seperti ini, pengambilan berhasil. Dan setelah itu, kita bisa klik di bagian ini. Nah, di sini sudah kelihatan ya untuk Uh, misi kita sudah ditempatkan di sini, dan kita tunggu aja per harinya. Kita dapat 3 ribu, dan jumlah nanti akan dapat 9 ribu. Jadi, kira-kira seperti itu. Dan masa peluncurannya tiga hari, atau masa aktifnya tiga hari, untuk yang gratisan. Nanti, saldo pendapatan misi yang gratisan akan masuk ke saldo kalian, ya. Nah, untuk cara cepat mendapatkan penghasilan lagi, kalian bisa beli. Uh, penambang-penambang di sini ada yang harga 200.000 dan lain-lain. Tapi saran saya, kalian main gratisan aja. nggak usah deposit teman-teman karena deposit nanti kalian harus menerima risiko dulu. Kita tidak tahu kapan, garapan, ataupun aplikasi ini akan scam. Apakah nanti modal deposit kita kembali lagi ke kita atau tidak? Jadi, jika ingin deposit, harus paham dulu resikonya ya, karena untuk deposit di sini sekitar berapa teman-teman 200.000 ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti ketika kalian membeli penambang yang 200.000, nanti kalian dapatin penghasilan 6.400 per hari. Masa berlaku mesin yang kalian beli ini adalah 6 enam hari ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa bermain gratisan. Jadi mimin tidak memaksa kalian untuk melakukan deposit dan mimin tidak memaksa kalian harus bermain. Mimin hanya mereview saja. Bahwasanya ada aplikasi yang baru saja rilis dan masih baru teman-teman. Jadi kalian bisa bermain gratisan aja. Dan untuk misi kedua selain bermain. Uh, menambang di sini kalian bisa pergi ke menu agen. Jadi kalian juga bisa mengundang teman sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kalian berhasil mengundang satu teman, nanti kalian dapatin seribu rupiah Dan yang kedua, ketika kalian mengundang 8 orang pertama, nanti kalian mendapatkan bonus secara otomatis dan bagi undangan di atas 8 akan diberi bonus setelah diperiksa oleh sistem angker dalam waktu 24 jam dan di sini undangan harus nyata dan tidak boleh menuyul jadi kira-kira seperti itu kemudian kalian bisa klik di bagian salin link undangan untuk mengundang ya guys ya nah nanti ketika kalian ingin melakukan penarikan ke saldo dana teman-teman terlebih dahulu harus mengikatkan akun bank kalian atau akun dana kalian dengan cara kalian bisa klik di bagian tambah kartu bank Klik tambah kartu bank seperti ini Silahkan masukin nama kalian yang sesuai di dalam aplikasi dana kalian Seperti ini untuk bank pilih CMB Niaga ya Nah lalu untuk nomor rekening silahkan masukin kode dananya itu 859 Lalu dilanjutkan nomor dana kalian 08 seterusnya ya Seperti ini lalu klik di bagian submit nah jadi seperti itu untuk mengaitkan akun dana kita dan di sini mimin akan disclaimer dulu mimin tidak pernah memaksa kalian untuk melakukan deposit di suatu aplikasi mimin tidak pernah memaksa kalian untuk bermain mimin hanya mereview saja bosnya ada aplikasi yang bisa menghasilkan uang dan masih baru ya guys ya jadi jika ingin deposit paham dulu risikonya kita tidak tahu kapan garapan ini akan scam jadi seperti itu kalian bisa bermain gratisan jika ragu bisa kalian skip ya guys ya dan sini mimin akan kasih tahu untuk cara melakukan Lakukan isi ulang. Kita bisa klik di bagian deposit. Kita coba klik di bagian deposit ini, dan minimal isi ulangnya yaitu rp rupiah Kita bisa melakukan isi ulang ke bank dan ke OVO. Lalu kita klik di bagian deposit yang berada di bawah. Maka nanti, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Silahkan pilih Permata Bank. Lalu, teman-teman silahkan salin nomor rekening ini dan atas nama Bank Permata. Nilai transfer 100.000 lalu kalian bisa langsung transfer 100.000 ke bank permata dengan nomor rekening yang telah kalian salin Nanti ketika kalian sudah mentransfernya maka secara otomatis nanti uangnya itu akan masuk ke akun kalian yang ada di angker ini Jadi seperti itu untuk cara deposit dan untuk cara melakukan penarikan kita bisa klik di bagian tarik ya cuy ya nah untuk melakukan penarikan di dalam aplikasi angker itu adalah minimum penarikannya seratus ribu rupiah dan nanti ketika kita melakukan penarikan seratus ribu itu akan dikenai biaya potongan penarikannya yaitu 12% teman-teman ya. Jadi ketika nanti kita melakukan penarikan 100.000 maka dikurang 12% Dan untuk waktu penarikan Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai 5 sore Jadi seperti itu aja untuk review pada kali ini Jika temen-temen tertarik silahkan Jika ingin mencoba silahkan Jika tidak enggak apa-apa Jika ingin bermain gratis enggak apa-apa Silahkan aja itu hak kalian guys ya Kami hanya mereview saja dan mereview dengan jujur Oke cukup sekian dulu informasi yang bisa saya berikan Semoga bermanfaat Jika ada kata-kata yang salah dari kami mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh